Sofar itu artinya nihil Sehingga menurut adat istiadat orang-orang jahiliyah Kenapa sofar ini disebut dengan sofar kosong nihil Karena biasanya di bulan ini banyak sekali turun bala musibah di bulan sofar ini banyak diturunkan daripada bencana Nihil kosong daripada kebaikan Sehingga di bulan sofar ini Orang-orang jahiliyah itu tidak galak ngadokan gawian Atau nyambut gawi Nganten kenana jangan di bulan sofar Nak muka toko, muka warung, usaha baru, jangan di bulan sofar. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> alhamdulillah, <tuh> alhamdulillahilladzi <tuh> alhamdulillah, hadana lihada wa makunna linah tadia an hadanullah. Arenyebut, Ashhadu Allah ilaha illallah, wahdahu la sharikalah, wa Ashhadu anna Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa habibuhu wa wa Khaliluh, salli wa salim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin, al-fatihilimam uglik, al-qotimilimam sabat Nasiril al-haqq bil Al-hadi ila tikal mustaqim Wa ala alihi wa sahbihi Haqqa qadrihi wa mikadarihi azim Rabbi zidna ilma Wa wasi'lana fi arzaqina Wa bariklana fi ma rozaktana Wa mahbubina fi kulubi ibadik Wa iza'a fi uyunihim. Wa ja'alna hujaha Afid dunia wal akhirati Wa muqarrabin Ya kathiran nawal Ya hasanal fi'al Ya qaiman bila zawal Wa ya mudian bila Misal falakal hamdu Walakal minnatu Walakal al syarafu Ala kulli hal Walahawla Walahkuwata illa billah Amma ba'd Ma'anshirul hadirin hadirat mustamiin mustamiat rahimani wa rahimakumullah insyaallah selalu kita mendapatkan rahmat mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa taala alhamdulillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala yang pada siang hari ini di siang daripada hari Kamis Yang mana kita sudah melewati Daripada pertengahan dari bulan Sofar Yang mana insya Allah Hari Rabu yang akan datang Itu dikenal dengan sebutan Rabu Wekasan Atau ada juga yang menyebutnya Rebu Rebuan Macam-macam bekas itu artinya Akhir Rabu terakhir daripada Bulan Sofar Ada apa di bulan Sofar Sofar ini Kalau secara bahasa hurufnya Ado tiga Sod Habisnya fa Setelahnya itu Ro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 atau nyambut gawi Nganten kenana Jangan di bulan sofar Nak muka toko Muka warung Usaha baru Jangan di bulan sofar Kenapa? Karena bulan sofar ini Bulan si sial Bulan yang tidak katik untung Bulan yang tidak katik ho, ho Nah ini adalah Adat istiadat jahiliyah di saat Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau datang menjadi nabi, menjadi rasul, maka pemikiran keyakinan seperti ini. Dihapus dan diubah Mindsetnya oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi Diubah oleh Nabi Muhammad Maka Nabi Muhammad mengajarkan La adwa Idak kati penyakit yang dionyo itu menular Wala toiro Idak kati gara-gara adoburung burung Yang manu menjadi tando kebu keburukan wala so dan dak yang namunya bulan sofar bisa menyebabkan terjadinya balak musib, musibah bukan jadi ini Nabi pengen mengembalikan keyakinan umat yang memberikan nikmat adalah Allah yang memberikan menurunkan musibah juga adalah Allah Musibah yang turun bukan gara-gara adonyo penyakit menular. Memang secara kedokteran ada beberapa penyakit menular, tapi yang bisa nularkan itu bukan penyakitnya. Allah lah yang menjadikan penyakit itu menjadi penyakit menu. Menular, Memang penyakit menular Ado Tapi kekuatan untuk menularkan itu bukan dari penyakitnya Tapi dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka berapa banyak di zaman covid kemarin Ada wong yang laki bini tinggal serumah Bininya atau lakinya kena corona Bininya atau lakinya tidak Padahal dekat tinggal serumah ada juga yang jauh-jauh tiba-tiba dikatakan nular dari di dia. Nah ini artinya bukti bahwasanya penyakit yang nurunken yang ngenjuk bukan penyakit menular. Tapi oh, allah kalau Allah berkehendak untuk menurunkan penyakit, memberikan penyakit kepada seorang hamba, nak sebersih apapun dio nak sesteril apapun dia. Nak usaha maksimal pun ma kalau Allah berkehendak maka kun kun fayakun ini lah maka Nabi nyebut sebenarnya dakati penyakit menular bukan dakati secara medis bukan ado penyakit menular tapi yang menularkan itu bukan penyakitnya, memang takdir Allah yang berke berkehendak dionyo itu kenosa kemudian lah toiro idak katik gara-gara adonyo isyarat burung burung gagak burung an antu atau burung-burung yang lain eh burung ini kan banyak eh banyak burung ado burung puyung ada burung daro, burung apome, atau burung ini perwakilan daripada daripada hewan-hewan lain. Tokek eh, toke dijual mahal buat hoki. Atau ada kupu-kupu masuk rumah, mulai wong tua lama bernyanyi. Kalau tamu baik, lama mula di sini. Kalau tamu jahat, maka belah ado, ado. nah ini maka sebenarnya burung atau hewan-hewan yang lain tidak katik sedikit pun menjadi pemberi manfaat ataupun pemberi mudor rod yang memberikan manfaat nikmat adalah hanyalah Allah dan yang memberikan muddorro balak musibah juga hanyalah Allah subhanahu Wa Ta'ala kalaupun kalau kalaupun kalau aduh memang Ustadz ngapulai eh, kebiasaan Saben ada kupu-kupu Abisnya ionian Ada tamu Nah ini kan Ini kan namanya kebiasaan Ada kebiasaan seperti itu Maka Yang mencederai Daripada keyakinan Tauhid kita Adalah di saat kita yakin Gara-gara Kupu-kupu ada tamu Itu tidak boleh Tapi kalau kita sekedar Ah, ini nih isyarat tando, caknya bakal ado tamu. Tetap yang natang ke tamu tuh, Om oh. Allah, kita bukan yakin sama kupu-kupu, cuma tando. be. biasanya kalau mendung, nak hujan, biasanya kalau panas, tak, tak habisnya. Hujan degus biasanya kan. biasanya kalau Ustaz Ali ngisi di sini hujan biasanya. Nah, kita jingok ke. ya nah, kita jingok ke hujan. Anak saban ngisi sini hujan terus. Eh? Nah, kemudian biasanya biasanya kalau apa? langit putih, hujan nyola lamo. Nah, itu kan tanda-tanda lo. Tapi tetap Yakinnya tetap sama Allah Itu tidak masalah Itu tidak masalah Yang jadi masalah itu Apa namanya Kalau kita yakinnya sama hewan tadi Nah itu yang di, ditepis oleh Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Datangnya hewan Idaklah menunjukkan Datangnya hewan tadi Itu bakal datang musibah atau bisa memberikan daripada nih, nikmat ida-ida seperti itu. Kemudian galak juga wong tua itu. Ali, kalau kau tengah dulu, ada wong notok rumah. kamu pernah tak dengar ini? Tidak, kalau tak pernah jangan ngomong. Iyo, pernah tak dengar ini? Kalau wong tua lama itu galak ngomong, tengah-tengah dulu ada wong notok rumah, jangan disambut, jangan disaud. Karena kalau kau sambut siapa, biasanya bakal ada wong sakit setelah itu. Nah, biasanya wong wong lamo lamo dulu. Mimpi giginya, ocul Mimpi giginya oh, bukan ompong. Gigi ompong, gigi ompong ngerti gigi. Udah lepas. Oh, patah. Ucul. P. Pecul, Pa. Pacul. Mako itu tanduk bakal ada meninggal, ida, ida, ida. Mimpi di kejeng u, uh, <laughs> Kalau mimpi di kejeng nago, ano? Nah kan, jadi itu keyakinan keyakinan, keyakinan yang harus kita tepis. Cuma kalau sebagai isyarat B, isyarat, isyarat mimpi itu tidak masa, masalah. Kemudian Nabi ngomong, lah sofar, bukanlah bulan sofar yang mendatangkan musibah. Tetapi yang mendatangkan musibah balak bencana adalah om Allah subhanahu wa ta'ala. Nah memang. Hari Rabu yang terakhir daripada bulan Sofar itu Allah menetapkan bencana musibah yang akan turun satu tahun ke depan. Jadi selama satu tahun maka balak musibah itu akan ditetapkan di hari Rabu terakhir bulan, bulan Sofar. Jadi, Rabu terakhir, nah, kemudian untuk perminggunya, untuk perminggunya turunnya ketetapan, bukan turun musibah. Ingatkan turunnya ketetapan catatan takdir Allah per tahun di bulan sofar. untuk balak musibah. Kemudian per pekan itu catetannya di hari Selasa makonyo wong tuwoni galak aku jangan lagi selasa tetap kuku udah bagus ya. <laughs> selasa nih emang hari-hari yang mana Allah menetapkan musik musibah. Nah itu bukan berarti selasa suatu hari buruk, bukan. Bukan berarti hari Rabu terakhir daripada bulan sufar tu hari buruk, bukan. Nah untuk hal inilah maka Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita jangan keyakinan itu sama hari, sama bulan, sama tahun yang mendatangkan musibah, bukan yang mendatangkan musibah Allah. Kapanpun Allah pengen, meskipun harinya hari Jumat, buktinya kiamat hari Jumat. Nah, kiamat hari Jumat, berarti Jumat hari Sial lah bu. Nah kalau tidak Sial ngapuk Kiamat hari Jumat, nah, kan? Kalau Allah berkehendak, Allah berkehendak meskipun harinya hari Jumat, hari yang kita anggap hari yang barokah, barokah Jum Jumat Jumat barokah, barokah Jumat, sama Jumat baro barokah itu berkah. Ternyata Allah kehendaki di hari Jumat. Adalah hari di mana terjadinya kiamat. Ini menunjukkan sama kita. Ternyata memang ada hari-hari yang mulia. Ada hari-hari yang berkah. Tapi keberkahan kemuliaan itu tetap yang nentuknya adalah Allah, memang selaso memang rebu akhir daripada bulan sofar tempat dimana Allah menetapkan dimana ada terjadi musibah, tetapi bukan berarti hari selaso tiap, ha, tiap pekannya, hari Rabu setiap tahunnya di akhir sofar menjadi hari musibah nah ini yang ditanamkan oleh Nabi, dak boleh kita meyakini musibah nikmat gara-gara makhluk tapi musibah nikmat itu yang memberikan adalah All Allah Akhla wala Wata Illa Billah Kalau Wong Jawo nyebutnya Wolo Wolo Kuwoto Wolo Wolo kuwato. Ini benar Antum ke Jawolasano na, eh. Nah Wolo Nahlu walau walau kuwoto, kuwoto la haula wala, kuwata, illa bila jadi kalau ketemu sama wong Jawo dia nyebut wolo wolo kuwoto itu jangan kita marah memang adat nyuma itu zaman ebo ebok mereka dulu waktu masuk wali songo idak paca nyebut syahadaten syahadaten diubah menjadi sekaten sekaten syahadaten seka Sekaten Sekaten tu apa Ustadz? Di Jawa Wali Songo ado pekan seni ado wayang Yang mana Acara itu Boleh nonton Daripada Pagelaran wayang tadi Yang ceritanya cerita Nabi Ceritanya cerita wong-wong soleh Nah wayang tadi nak Masuknya ada tiket Masuknya ado, ado tiket. Nontonnya gratis, cuma tiketnya ngucap ke syahadaten. Masuk, masuk Islam akhirnya. Acara itu dikenal dengan sekatenan, sekaten. Nah, sak sekaten tuh artinya nak hadir acara, Ngucapkan ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Boleh masuk. Nah, begitu Ngucap kedua kalimat syahadat, masuklah. Ada namanya ga? Gapuro, gapuro itu dari bahasa agap, Gofuro, Gofuro Allah Maha Pengampun, Pengampun, Wong Jawo dulu saged ngucap nggak Gofuro, dak baca. Mako katonyo Wali Songo, "Kau begitu Mas ngucap kedua kalimat syahadat masuk Islam, masuk Insya Insyaallah dosa kau diampuni Allah Subhanahu wa taala galo, galo Nah, itu adat istiadat oleh Songo. Nah, sekarang ini masih ado. Jadi balik ke cerita tadi, Nabi ngomong Nikmat, musibah itu dari Allah la wa la illa Jangan percaya ada hari sial Jangan percaya ada bulan sial Jangan percaya ada benda-benda yang bisa mendatangkan kesi kesialan Sebagai bukti Nabi Muhammad menikahkan putri beliau tercinta Fatimah Zahro dengan Ali bin Abi Tholib penganten nikahnya di bulan Sofar. Kalau memang Sofar itu bulan sial, mangko Nabi tidak galak mengantenkan Fatimah sama Ali di bulan Sofar, bulan sial. Ida, Nabi tetap nikahkan mereka di bulan Sofar sebagai taklim. Pengajaran pendidikan kepada umat Jangan takut sama makhluk Takutnya sama Allah Jangan minta sama makhluk Mintanya sama Sama Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Jadi Rabu kage, Rabu kage Kita wong Palembang Wong lamu-lamu Palembang ado adat Adatnya apa Rabu ini diajak jalan-jalan jalan-jalan, misalnya wong tanggo guntung pilihlah tempat yang mana yang lemak, di daerah kamu yang pinggir sungi nah, pinggir sungi Nga ngawak gantang makan makan bawaan sikok ngawak sayur rasam sikok ngawak sayur lo lo sikok ngawak kuah ma ma Mangun, oh, masya Allah, nikmatnya ni nih. Mangun, tau eh, mangun eh, oh, nama yang masya Allah, siko ngawek sambel ngaw, sambal. Tugasnya kau jangan ini, nggak kau ngawek sambel be, sambal apa, sambal embem, sambul ma. Ma, kemang macang dan seterusnya dan satuuh oh, makan gawaan Nah kenapa diajarkan oleh ulama lamo untuk makan gawaan kumpul-kumpul sama keluarga Samu kawan-kawan asik-asikan supaya fokus kita sama bulan ini nih bulan sial menjadi hilang, kita khususkan sama Allah insya Allah tahun ini tahun yang mendatangkan keber keberkahan, kalaupun ada musibah yang harus Allah turunkan di tahun ini, kita dilindungi oleh Allah dari musibah tersebut, amin ya Robbal alamin, jadi kalau ada yang bertanya, ustaz, Rabu depan kami jalan-jalan, boleh tak? boleh jatuhi ngajak anak, yo ngajak anak, anak jalan, dari ke umroh anak, eh, jadi apa Rabu, hari yang baik, Rabu Hari yang, yang kita yakini Sebagai hari yang Insya Allah mendatangkan kebaikan nah, Ini menyangkut Daripada bulan so Bulan so far. Kemudian Hadirin hadiron Nabi Muhammad menyampaikan Satu hadis Yang mano hadis ini Merupakan firman Allah sebutannya Hadis kun kutsi kalau ada firman Allah, tapi bukan Al-Quran. Yang mana yang nyampe kenyo bukan Malaikat Jibril. Yang nyampe kenyo Nabi Muhammad. Kalau firman Allah yang nyampe kenyo Malaikat Jibril, itu namanya Al-Quran. Kalau firman Allah yang nyampe kenyo adalah Nabi Muhammad, itu namanya hadith Qud Qudsi kalau omongan nabi dewe dari nabi dewe itu namanya hadis nabawi hadis nabawi jadi ada tiga pertama ada Alquran Alquran tu apa firman Allah yang nyampe kenyo malaikat Jibril yang kedua hadis kun. Kursi, apa itu hadis kursi? Firman Allah yang nyampe kenyo Nabi Muhammad. Yang ketiga, apa dia? Yang nyampe kenyo dan kalimat-kalimatnya dari Nabi dewek Itu namanya hadis nabah nabawi. Nah, dalam hadis kursi Allah berfirman, Ana Abdibi Artinya Aku Allah itu tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Aku Allah tergantung prasangka hambaku terhadap. Diriku, faliagun nabi masya, maka silahkan, wahai hamba-hambaku, kalian berprasangka terhadapku. Apa yang kalian sangkau kepadaku, itulah yang akan ter terjadi. Maka di sini kita diajarkan oleh nabi dan ulama untuk ber berprasangka yang baik-baik: sama Allah, all -all. misal, misal, lagi nyuci piring, lagi nyuci. Piring sambil bersolawatan, "solat lemah, jangan hanya nyanyi, Lang, jangan sampai nyanyi, apa namanya, bukan jangan, jangan sikap pagi itu, anak yang ada." padamu nah jangan, atau sekuntung nah jangan solawatan lah, ubah lah, kita ni wang majelis, solatul Allah, ay padek kata bapak tadi, ay mak lemak nge kamu, tambah cinta lagi oh, tiba-tiba nyampak miring piring, piring tadi, aduh apa nih jangan, jangan kita prasangka yang buruk, ada yang kecelakaan apa ada yang sakit, ada yang meninggal Jangan, lagi nyait Lagi nyait nah. Aduh apa nih Allah, ada musibah Jangan, jangan berprasangka Seperti itu, prasangko-prasangko Yang yang baik gigi patah Ada yang meninggalin, jangan Kalau prasangko kita buruk Maka jadinya cukup Buruk Ana indah, goni abdebi, faliadun nabi, masyaam aku, ana ada ngendang nanyu zamuan, ana ustad, aku mimpi tadi gigi aku patah, masyaallah dapat duit, kau yes. langsung yes. mah itu gue. eh langsung kita gitu, balik ke yang bagus-bagus, aku tadi mimpi ketemu sama wong yang sudah meninggal, manggil-manggil aku, manggil-manggil aku sini, kau melok melo. nah nak meninggal, ih jangan, oh berarti kau dengar lagi nak meninggal. Oh, madu. Nagara-gara mendur tadi sakit, akhirnya mening, meninggal, nih nah, Makin ngomong loh, nah bener dak pas sudah meninggal, yang nanya sama anak tadi meninggal, ana ngomong bener dak ujaku, meninggal. Nah jangan caya itu, jadi berprasangka, prasangka yang baik, bah, yang baik-baik. Kupu-kupu masuk, tamu baik, insya Allah langsung baik langsung be kita ngomong kupu-kupu masuk, insya Allah tamu baik. Jadi yang model-model itu Kita prasangka dengan Allah Dengan prasangka yang baik Jangan sampai kita berprasangka yang buruk Karena keburukan yang kita prasangkakan kepada Allah Untuk kita Maka itulah yang akan terjadi Yang akan kita alami Nah ini apa namanya Sebagai selingan Masalah bulan so bulan so far. Sekali lagi yang memberikan manfaat Allah, yang memberikan mudhorot juga Allah, yang nurunkan nikmat Allah, yang nurunkan musibah juga Allah. la huwla, Melanjutkan dari pada pelajaran di dalam ilmu fiqih, pelajaran terakhir kita belajar sampai mana? Ah, sampai mana belajar? ayo Njingok dulu catetannya njingok dulu sampai Sampai mana? yo solat emang solat Sampai mana? Itidal atau ruku atau sujud Njingok kita ayo ayo. Ini solat dulu mana? Njingok Warna. Okay. Jadi belajar terakhir adalah masalah su sujud Masalah sujud Ruku sudah kita pelajari itidal sudah kita pelajari Kemudian masalah doa kunud juga sudah kita pelajari Kalau imamnya kunud Kita boleh kunud Kalau imamnya tidak kunud Imamnya tidak kunut, kita boleh kunut. Kalau imamnya kunut, kita boleh kunut, boleh i tidak bebas. Karena kunut ini sifatnya sun, sunnah juga kita sudah belajar masalah kunut ini. Apa namanya? Ada yang sifatnya itu, apa yang singkat. Yaitu yang isinya doa Yang isinya pujian kepada Allah Sama solawat kepada Nabi Muhammad alaihi wa alihi wa Jadi kalau misalnya Kita solat Di masjidil haram Atau di masjid nabawi Imamnya tidak kunud kita bisa kunut, masih boleh kunut, mano caronyo kalau sempat waktu, pakai kunut yang biasa kita baca, Allahumah Fiman hadain, dan seterusnya tapi kalau tidak sempat waktu pakai yang pendek, apa yang pendek, yang ada doa, yang ada pujian sama salawat, sama Nabi Muhammad Mak mano yang paling pendek, misalnya ya arhamarrahimin irhamna wa sallallahu ala sayyidina muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi, wa Wasalam. Itu kunun yang pendek. Imamnya tempat kita sholat di Palembang ternyata tidak berkunud. Nah, kita biasa kunun. Jangan langsung sujud. Boleh kita angkat tangan. Ya arhamar rahimin, irhamna. Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barokah. Wasallam. Baru, su, baru sujud. Ini sudah kita pelajari. Kemudian kita suh sujud dari itidal kita sujud turun pertama kali lutut kemudian letakkan kedua telapak tangan lalu baru kita letakkan kepala kepala ini yang wajib untuk kita letakkan adalah bagian dahi kening atau bahasa inggrisnya jidan eh? jidan ini wajib dalam keadaan terbuka tidak boleh kita tuh tutup, makin mengkeno model ma ini, tidak boleh tertutup jidatnya maki peci ma ini, tidak boleh tertutup jidatnya, sehingga akhirnya pas dia sujud, tidak nempel ke jidat, langsung ke sajadah sajadah, wajib dalam keadaan terbuka, hati-hati ibu-ibu kalau sholatnya makin mengkeno, yang tidak kati anak mengkeno, yang tidak kati anak mengkeno, kadang-kadang rambut terbuka, terlihat atau ada yang terjuang dijulur mako itu membuat ia ya, salatnya menjadi tidak idasa kemudian ibu-ibu hati-hati pas sujud turun dari didal Allah ngibaskan ngibaskan mengkeno nutupi sajadah akhirnya dia sujud bukan di pucuk sajadah tapi di pucuk meng Mengkeno ini juga membuat sholatnya tidak sah Gara-gara sujudnya tidak sah Hati-hati ibu-ibu Kalau pas sujud jangan sampai ada bagian telapak kakinya yang terjingo, Terbuka meskipun cuma sedikit Cuma sedikit entiknya bekejingoan. Idak pakai kaos kaki Dionyo, kejinguan entiknyo, kejinguan jarinyo, maka sujudnyo itu menjadi idak sah. Kalau sujudnyo idak sah, maka salatnyo menjadi idak idak sah. Kemudian masalah hidung wajib atau idak ditempe? Ya. Hidung pas sujud wajib dak ditempe. Ya. Yang kompak. Ya. Sujud kita naruh hidung, nempel ke hidung di sajadah, wajib atau tidak? Ya. Wah? Wajib. wajib atau tidak? Wajib. Wah? Wajib. wajib atau tidak? Wajib. Kurang kompak. Yang nyawab wajib, angkat tangan. Nah, Naruh hidung, naruh hidung. Pas sujud, yang wajib, angkat tangan. Ayo. Eh? Yang tidak wajib, angkat tangan. Oh, sama berarti. banyaknya. Jawabannya tidak wajib. Jawabannya tidak wa Tidak wajib. Yang wajib itu cuma... Kening. Cuma kening saja. ya yeah. Kalau hidung tidak wa Tidak wajib. Makanya kalau sholat pakai masker, boleh dak Boleh. Sholat pakai masker, boleh dak Boleh. Masker apa? Dulu tanya... Kalau sholat pakai masker bermasker, maki masker untuk gayi masker kan eh, tidak boleh batal. Bagi sholat kok bermasker, eh? kemudian pakai masker ini Ustaz, masker yang corona itu. Nah, nah, dijingok dulu dia makinya di mana? Kalau makinya di mulut ini tidak apa, apa, tapi kalau makinya di kening tak boleh, nah, kan? Jadi sholat sujud naro naroidung ini hukumnya sunnah. Mako kalau kita sujud hidung kita tertutup ditutup oleh masker atau ditutup oleh apa namanya Mengkeno misalnya Allah nah mengkeno kita ada di pucuk saja ada cuma tidak nutupi kening kita yang tertutup itu cuma eh hidung tak masalah tak masalah eh tak masalah itu juga bisa dikatakan sujud yang yang sah jadi ingat-ingat nempel ke hidung hukumnya Sunnah yang wajib dikening. Jadi, kalau misalnya ada wong yang hidungnya peset Heh, kan? hidungnya nempel sama pipi, Heh, hidungnya nempel sama sejajar sama pipinya. Jangan masuk kalau tidak baca tempe, ya sudah. Kan? Yang penting kening, keningnya naam. Kemudian bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi itu bacaan sunnah idah wajib kalau dia baca dia dapat tambahan pahala Kalau dia tidak baca, sholatnya sah, tidak bah, tidak batal. Karena bacaannya sun, sunnah. Kemudian di sujud yang terakhir itu disunahkan dia untuk banyak-banyak berdoa. Kalau sholatnya dewean kalau dia jadi imam... Jangan panjang-panjang... Kesian makmum... Kalau dia jadi makmum... Melok be imam... Kalau imam sudah tegak... Jangan kita masih su sujud... Disunnahkan... Membaca doa... Disujud yang terakhir... di salat kita... Kalau solatnya tuh Solat dewean... Nabi ngomong... Akrabu maya kunul abdu baina Kata Rasulullah... Tempat saat waktu yang paling deketnya hamba dengan Tuhan Wahuwa sajid adalah di saat hamba tersebut su, sujud. Kalau pas tegak, belum Pas rokok, belum Yang paling deket itu adalah pas su, sujud. Pas tegak deket, tapi belum deket niat Pas rokok deket tapi belum deket nian. Pas sujud yang paling deket. Kenapa sujud yang paling deket? Karena di saat sujud kita benar-benar galak meletakkan anggota tubuh yang paling mulia yang dianggapan kita yaitu kepala kepala kita letakkan di tanah. Oh, berarti benar-benar merendahkan diri kita kepada Allah. Jadi saat itu hati kita ini memang betul-betul merasa kita ini bukan apa? Merasa kita butuh nian sama Allah. Makanya pas sujud itu dekat. Jadi ini kesimpulan. Kalau kita pengen doa kita mustajab. Maka pas kita berdoa hati kita sujud. Pas berdoa hati kita Sujud, sujud tu ada Duo ada sujud lohir, ada sujud batin. Sujud lohir, sujud cak biasa Kalau sujud batin, meskipun dia tegak, meskipun dia duduk, hatinya bisa sujud mak mano. Mengaso idak pacak apu apo, mengaso idak punyo apo. Galo galonyo tu adonyo di di allah. Jadi pas kita berdoa, tapi kita mengaso masih punya apa apo pas berdoa. Ah Ini doanya aku ni pasti mustajab Aku ni hebat Aku masih Nah Belum padat itu Doanya belum mustajab Tapi kalau dia doa Dan ketika dia doa Ya Allah tolong ni yang kabul ke doa aku Aku ni tak punya apa-apa Lidah banyak doso Makanan yang harum Macam-macam Dia tak punya apa-apa Merasa tak punya apa-apa Kekuatan apa-apa Diserahkan kepada Allah Maka saat itu potensi mustajab doanya Lebih, ber, lebih besar Nah ini jadi sunnah Pas sujud terakhir Kita banyak-banyak doa Tapi ingat Solatnya dewe Dewean Yang kedua ingat Doanya pakai bahasa Bahasa Arab, kalau kita nyebut ke? Rabbana dholamna anfusana. Rabbana hablana min azwajina. Atau Rabbana atina Fidunia Atau Rabbana Takobalmina. minna. Kalau disebut ke? Maka wajib pakai bahasa Arab. Aku tak paca bahasa Arab, Ustad Kita nak nyampi ke? Ya Allah, aku pengen anak aku lulus gawiannya. Ya Allah, aku pengen anak aku cepat datang yudo jodoh. Jodohnya. Nak pakai bahasa Arab, dak baca Mak mano boleh pakai bakso Palembang tapi Jawati, Jawati be, hmm. Jawati be, eh ngedem, hmm. itu nah Jawati jangan disebut ke, jangan ngomong ya Allah aku punya anak namanya Santi, Eh, enteng kelaju judulnya ya Allah dia pengen penganten samu yang namanya Romi, misalnya tadi kan, jangan disebut ke kenapa karena bahasa yang ada di dalam sholat itu diperkenankan cuma pakai bahaso bahasa Arab. Bahasa. Nah ini apa masalah doh masalah doa. Jadi sebutkan seluruh hajat kita. Silahkan nak lima menit, nak sepuluh menit, nak dua puluh menit, nak sejam sujud laju. Tapi sholatnya dewe dewe pas bangun liang nah, Itu apa namanya sujud pakai apa namanya? Kita doa pakai bahasa, bahasa Arab Dan itu diajarkan oleh Nabi Muhammad Allah. Sallallahu alaihi wa alihi wa, wa Kemudian setelah sujud Sujud ini dalam satu rokaan ada dua kah? Dua kali Tegak sekali Rukuk sekali Iktidal sekali Sujud dua kali ini menunjukkan bahwasanya dari rukun salat sujud inilah yang menjadi inti daripada so salat dua kali diga digawi kena setelah sujud ada namanya rukun yang disebut dengan duduk diantara dua sujud duduk diantara dua sujud ini habis kita sujud Akbar. duduk yang menjadi rukun yang wajib untuk kita gawikan, tidak boleh kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, maka tidak sah solat kita. Adalah duduknya. Adapun bacaannya Robin Firly Warhamni wajibun dan seterusnya itu adalah sum yang wajib tudo dudunya bacoannya itu sun sunnah jadi kalau ada yang wong tegak dari sujud allah akbar allah akbar ini wajib mas sunnah dari rukuk dari sujud kan beranjak nak ke duduk di diantara dua sujud kan nah dia dari sujud tadi allah akbar takbirnya itu wajib atau sunnah Takbirnya wajib atau sunnah? Hei! Hei! Udah makan loh! Takbirnya itu wajib atau sunnah? Sunnah! Hmm takbir yang wajib tuh cuma takbir rotul ya. ihrom. yang lain sunnah dari tegak ke ruku sunnah Allahu Akbar dari ruku itidal sami Allahu liman hamidah sunnah dari itidal ke sujud Allahu Akbar sun. Ya. itu namanya takbir apa In takbir intiqol intiqol In itu artinya pin pindah pindah dari rukun ke rukun yang yang lain jadi dari sujud dia nak duduk Allah akbar takbirnya tu sunnah kalau dia tak takbir sadiman be dari sujud hmm? tidak makin tidak makin takbir salah solatnya sa. sa cuma pahalonya berkurang jadi Allah akbar Ustadz kalau aku ganti pakai Alhamdulillah boleh tak? Misalnya disujud Alhamdulillah ganti Atau ganti Subhanallah Boleh Ida batal sholatnya Cuma ida dapat pahalo Sunnahnya pakai tak takbir Jadi Allahu akbar Duduk Nah duduknya ini wajib Kalau dia ida duduk Berarti ida Ida sah dia punya sholat kalau kecuali kalau ada wong yang tidak pacak dodo, gara-gara misal pinggangnya atau apa namanya lututnya, wong tua, wong tua, jadi dia tidak dodo, cuma mau cak, cak bayi merangkak, eh, e, cak bayi merangkak, jadi pas dia, Allahu akbar, nah terbayang tak kamu pecak bayi merangkak, jadi ininya dah ditempek ke gitu. bukan dodo nih kan, boleh tak masalah tidak masalah kaino itu udur. Nah kalau sehat bisa duduk maka duduk itu wajib. Kemudian cara duduknya, cara duduknya itu bebas. Nak duduk pangsi jadi, nak duduk selonjoran juga jadi. Misal dari sujud dia selonjoran, Allah cuma itu. Selonjoran boleh, tidak masalah segah yang penting kalau ibu-ibu tidak boleh kejinguan au. auratnya kaki kan aurat tidak boleh tapi kalau dia nak ngembek pahalo sunnah duduknya tu pakai duduk seperti duduk tasyahud au. awal namanya duduk if if if if, if apa dia apa <tercantar> <tuh enggak ada yang> dia <ditemati> <terusuk> Duduk if Iftirosh Duduk ifti Iftirosh ifti Iftirosh itu ifti artinya Duduk yang Kita menjadikan Telapak kaki kiri Sebagai virosh Virosh itu apa? Bantala Jadi joknya itu Jok tempat kita duduk Telapak kaki sebelah kiri, telapak kaki sebelah kanan kita tegak ke, itu namanya duduk iftirosh, jadi itu duduk sunnah apakah boleh duduk lain? boleh misalnya nak duduk model ma ini nah, dah jatuh dulu, naik uh, nah, misalnya dia duduk duduk model ma ini nah, telapak kaki dua-duanya ditegak kenya? boleh atau duduk pangsilo tadi boleh atau duduk tasyahud akhir juga bo boleh tapi yang sunnahnya adalah duduk if iftiros duduk iftiros itu yang disunahkan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi wa alihi sallam jadi duduk iftiros ini ingat ke kapan kita sunnah duduk iftiros satu Pas kita duduk di antara dua sujud Ingat ke Dua Ketika duduk istirahat Apa dia duduk istirahat Ustaz? Dari sujud yang kedua Nak tegak Dari rokaat ke satu Nak tegak ke rokaat kedua, kedua Atau rokaat ke empat ketiga Nak tegak ke rokaat ke empat Ado namunnya duduk istirahan. Duduk istirahat itu nak mana? Dari sujud kedua Allah Jadi jangan tegak langsung Tapi duduk dulu Allah Nah duduknya itu duduk Iftirosh Duduk tahiyat awal Baru nyambung tegak Allah Jadi misalnya mak ini Tegak nak tegak Tak puas hati Jadi misalnya dari sujud Dari sujud nah dari sujud Allah nah ini sunnah bukan dari sujud langsung Allah tidak meskipun kita mampu walaupun mampu ngeluncat misal oh, oh sehat ya kan atlet tidak sunnahnya dari sujud Allah nah duduk dulu habis duduk baru takbirnya jangan dipotos Allahu Akbar Allahu Akbar Nah ini jadi Nomor satu duduk iftirosh ketika Duduk diantara dua sujud Nomor dua duduk iftirosh ketika Ketika Ketika duduk istirahat. Duduk istirahat apa ustaz? duduk pas kita nak tegak dari rokaan ke satu nak ke dua atau rokaan ke tiga nak ke kalau dua tiga tidak kenapa? kalau dari rokaan ke dua nak ke empat nak ke tiga ada awal tidak duduk gitu kan tidak usah duduk istirahat memang duduk tahiyat awal Nah duduk istirahat itu duduk saja apa istirahat dari satu nak ke dua atau dari tiga nak ke sudah ingat belum? ingat belum? ingat nian, nian ingat, jadi ingat ke kapan judulnya ini judulnya apa? judulnya apa judulnya? Kapan kita sunah duduk iftiros? itu judul catet ibu catet. Kapan kita sunnah duduk iftiros? itu judulnya tuh itu. Nah nomor satu pas kita duduk tahiyah, duduk tasyahur. Eh bukan tersyawut as-nazim Duduk diantara dua Dua sujud Itu sunnah Kemudian yang kedua Pas duduk isti? istirahan. Yang ketiga Pas kita duduk tahiyat awal Dodo tahiyat awal Itu kan hukumnya sunat wajib Tahiyat awal nah, Tahiyat awal sunat wajib Hmm Tahiyat awal wajib atau sunnah, <tuk> oi <tuk> yang belakang oi oi, oi! <tuk> yang enak melok menang, <tuk> diem bela, nganu ini salah, ih, eh, tahiyat awal tuh wajib atau sunnah, <tuk> wajib atau sunnah, <tuk> sunnah, hmm, wajib, sunnah. Dia sama baca kunun hukumnya sunnah tapi kalau tidak digawi ke tidak batal solatnya di sunnah ke sujud sahwi dia sunnah. Wong solat zuhur solat asar solat maghrib solat isya tidak pakai tahiyat awal boleh tak boleh Sah solatnya sah cuma abisnya sunnah dia untuk sujud sujud sahwi. Nah jadi balik ke cerita tadi disunahkan ketika duduk tahiyat awal tahiyat awal tuh sunnah duduknya mak terserah nak duduk pangsilo nak duduk selonjogan nak duduk tahiyat akhir boleh tapi sunnahnya duduknya pakai duduk if iftiros nomor berapa itu nomor berapa itu nomor tiga nomor satu tadi Pas duduk antara dua sujud. Nomor dua. Pas duduk isti istirahat. Apa duduk istirahat itu? Sebelum dari rokaat satu ke dua, duduk dulu. Sebelum rokaat ketiga, anak keempat, duduk dulu. Namunnya duduk istirahat. Sunnah cago duduknya duduk if iftirosh nomor tiga kapan sunnah duduk iftirosh ketika tahiyat awal. Awal. awal nomor tiga sudah paham ya eh? nomor empat nomor empat kapan kita sunnah duduk iftirosh nomor empat kalau kita pas tasahud akhir tapi solatnya solat mas bu pas kita sholat mas mas bu sholat berjamaah tapi kita ini mas bu mas bukti ketinggalan tidak melu dari ya dari awal kenapa tidak melok dari awal karena ketinggalan iya dah Bener kan kenapa kita sholatnya ketinggalan karena tidak melok dari awal Kenapa udah melok dari awal? Kan meninggal. <SILENGALAN> Mana, <SILENGALAN> gak? Mana kita, ya? Mana ya? Nah, Mana ya? Iya, kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? kita Kenapa? Kenapa? akhir Imamnya Kenapa? Kenapa? akhir Kenapa? gara Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? akhir bacoannya bacaan tasbih akhir jadi ingatkan kalau kita makmum masbuk imam tashahud akhir dia duduknya duduk tashahud akhir kita duduknya duduk tashahud awal hmm, masbuk duduk tasbih awal cuma bacoannya bacoannya bacoannya attahiyatul muba bacaan itu sampai fil innaka hamidum majid jadi bacuannya sampai fil alamin seperti tasawuf akhir, cuma jangan salam. Kenapa kita tidak salam? Karena belum, belum selesai. Kita masih nak nambah satu rokaan. Nah duduknya pakai duduk tasawuf awal atau duduk if iftiros. Paham tidak? Anak ah. ulangi sekali lagi. Kalau kita makmum masbuq. Imamnya duduk, tasyahud akhir, maka kita makmum itu juga melok duduk. Tapi caro duduknya duduk ifti, ifti rosh. Adapun bacaan, maka bacaannya sama seperti bacaan imam. Imam Tasyahud akhir, dia sampai fil alamina innaka hamidum majid. Mako kita juga makmum sampai fil alamina innaka hamidum majid. Banyak uang yang dulunya faham. Bahwasanya kalau kita masbuk, mako Tasyahud yang melo imam tadi itu imam Tasyahud akhir. kita sampai tasyaun awal be itu dulu wong banyak kami asyhadu ilaha illallah wa an anna Muhammad al rasulullah Allahumma salli ala sinta Muhammadin wa ala, ala sinta Muhammad titik dia sampai di situ imamnya sampai fil alamin inna khamidum majid karena dia tasyaun awal tasyaun akhir kalau aku masuk sampai sini be ida kalau tasyaun dia akhir kita tetap bacanya sampai fil alamin inna khamidum majid hanya saja duduk kita yang berbe berbeda dia duduk tahiyat awal akhir, kita duduknya duduk tahiyan awal, awal atau duduk if iftirosh, sudah itu nomor M, 4 ulang lagi, ulang-ulang tuh penting karena kita ini gampang lupa judulnya kapan kita disunahkan duduk iftiro nomor satu duduk di antara dua sujud nomor 2 Dodo istirahat nomor tiga. Dodo tahiyat awal nomor empat. Dodo taschahun paskito makmum mas Masbuk yang terakhir nomor limo. Yang terakhir nomor li limo. Apa itu limo tuh? Lima tu apa? Empat. Bukan empat, bukan tiga, atau limo tuh bilangan setelah 4 em empat. Sebelum Benar kan? Lima itu apa? Kalau anak kita nanyo, bu limo itu apa? Ya limo itu bilangan setelah empat, sebelum e enam. Ma nah, itu udah. jadi pintar-pintar. Oh, nih bu, nih. Enam sudah. Nomor limo, nomor limo. Kapan kita sunnah duduk tahiyat awal atau duduk iftirosh adalah di saat kita sholat lupa untuk melakukan satu doa kunud atau dua kita lupa tasyahun awal maka kita disunahkan untuk sujud sahwi. Nah, pas kita nak sujud sahwi. Kan sujud sahwi itu kan di ujung salat Misal, do salat subuh. solat subuh ternyata lupa doa kunud. Lupa doa kunud ini batal gak solat subuhnya? Ida. sengajo idak maco doa kunud, batal gak solat subuhnya? Ida. Kenapa gak batal? Karena doa kunud isunah. sunnah. Nah, kita sujud. Sujud. Nah, habis kita tasyahud akhir... Fil alamina innaka hamidun majid Sebelum kita salam Kita disunahkan untuk sujud Sujud sahwi dua kali fil alamina innaka Hamidum majid Allahu Akbar subhanalladhi layanamu wala yasuh subhanalladhi layanamu wala yasuh subhanalladhi layanamu wala yasuh mahasuci Allah yang tak pernah tidur sama tak pernah lupa Allahu Akbar duduk Duduk di antara dua sujud sahwi. Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Nah, duduk di antara dua sujud sahwi. Tak usah berbacuan. Robi Fir, tak usah, tak usah. He? Tak usah. Kaget kero akbar. Nah kan. usah diam ini. itu namanya sujud sahwi. Nah, duduk pas kita tasyahud akhir. Yang setelahnya kita akan sujud sahwi duduknya adalah duduk tahiyat awal. Jadi dari sujud sholat, iyo, iyo, ya, iyo. Jadi kita lupa kunut. Sujud yang kedua sujud sholat. Allah kan duduk tahiyat akhir. Seharusnya duduk tahiyat akhir ini kan duduknya tawaruk namunyo. Bokong kita nempel samulan lantai, nah jangan ca itu kalau misalnya habisnya nak sujud sahwi tapi mana duduknya? duduk tahian awal Dodo if <Scik> iftirosh, Allahu Akbar attahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatulillah kawan sebelah nanya, uy kenapa kau duduk iftirosh? nak sujud sahwi nah, batal <Sing> <Sing> batal <Sing> <Sing> <Sing> <Sing> nah, eh. jadi ini tando kalau kita jadi imam kalau kita jadi imam, ini tando bagi makmum yang di belakang. Pas imam duduk tahiyat akhir, tapi cowok duduknya duduk tahiyat awal. Oh, artinya dia ni habis ini nak sujud sahwi. Dia tadi tu lupa kunut, dia duduk tahiyat awal. Habis ini dia duduknya. Dia uh, nak sujud sah, nak sujud sah. Jadi duduk, di, apa duduk tak? Iftirosh. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu ta'yibatulillah. Terus. fil Fil'alaminah innaka hamidun majid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk tahiyat awal masih. Allahu Akbar. Allahu Akbar Baru duduk tahiyat akhir Nah, kalau ini apa? Habis ini kita nak sa salah Kira-kira faham Faham dah. Kalau tak faham, tak? faham diulangi Nah, diulangi apa? Jadilah hmm. <laughs> Disunahkan Kapan kita disunahkan Duduk iftirosh Duduk iftiros itu artinya nempek bokong di telapak kaki kiri Sunnah kita duduk iftiros Satu saat duduk di antara dua sujud Dua saat kita duduk istirahat Apa itu duduk istirahat? Di saat kita ingin pindah dari rakaat satu ke rakaat kedua atau dari rokaat ketiga Mau ke rokaat keempat keem, Itu disunahkan Kita duduk sejenak Namanya duduk isti, istirahat Cara duduknya duduk if Iftirosh Nomor tiga Kapan kita sunah duduk iftirosh Kalau kita jadi Eh pas kita tahiyat aw, awal Nomor empat Pas kita Jadi makmum masbub. imam Imamnya tashahud akhir Kitonya Bacoannya tasahud akhir, tapi duduknya duduk tasahud awal. Sama. Nomor lima di saat kita nak ngawi ke sujud sa sujud sawi. Nah ini lima tempat yang disunahkan kita untuk duduk ifti ifti Nah untuk sujud sawi, anak ulangi cagonyo. Fil innaka khamidum majid. Dagi sujud pada dulu Subhanallah Subhanallah Subhanallah Subhanallah Subhanallah Subhanallah Subhanallah Allahu Akbar Duduknya Duduk tahiyat awal At-tahiyyatul mubarakatuh Salawat at Terus Fil alamin Inna kahhamidun majid Sujud sahwi Jangan salam dulu Allahu Akbar Subhanallah di layanamu walayasu ulangi tiga kali Allahu akbar duduk sejenak duduknya ifti ifti roj. kemudian Allahu akbar Subhanallah di layanamu walayasu ulangi tiga kali habisnya kita baru tegak duduk duduknya duduk tahiyat akhir atau duduk tawaruk nempel ke bokong kelan lantai langsung salam Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah ini pelajaran yang kita pelajari pada siang hari ini Insyaallah ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang barokah tidak terasa ini sudah jam 3, lewat 9 menit, sebentar lagi akan masuk waktu asar. Jadi bagi ibu-ibu yang belum punya air wudhu silahkan persiapkan diri. Kalau ada wudhunya maka silahkan bertanya tentang pelajaran yang belum difahami. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank oh. you.